Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas seorang pemilik Dari PT. C. Mohon datang, kepada PT. Padasa Indo Utama dalam acara buka bersama dengan UPK, dan, dan tokoh Semoga layanan PT. untuk acara buka bersama ini mendapatkan layanan yang. Serta kemudian perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat ataupun kades-kades yang ada, kades-kadesan juga yang ada di kecamatan untuk menampar serta kota keperluan dan pada umumnya, di tempat yang kami juga menyediakan tempat untuk berbuka bersama ataupun sahur bersama di tempat kita ini di Gunung Tenggara Semoga apa yang kita berikan bisa memberikan kepuasan dan kebanggaan bagi seluruh pengunjung dan pelanggan di Gunung Tenggara Cape Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kallil alamin subhanahu wa ta'ala fil quranil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa attasimu bihablillahi jamian wa la tafarraqu sadallahu alamin aziz yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Koto Kampar Hulu, dan kita hormati Bapak Camat 13 Koto Kampar rombongan, dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sekoto Kampar Hulu, Bapak Kepala Desa Gunung Bungsu, dan yang kami hormati Bapak ADM PT Kodasa Enam Utama, Peserta jajaran staf yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, para tokoh masyarakat, tokoh adat yang terhormat, dan bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Pertama, kita bersyukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, pada maghrib ini. Rencana kita direstui dan didikali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu acara buka bersama sekaligus bersilaturahmi. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini dimulai pada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberadaan kita di sini, acara kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bila sambil uh, melanjutkan hidangannya yang terhenti gara-gara jamaah maghrib atau Solat maghrib dan juga karena sudah dicantumkan dalam manual acara maka oleh karena itu sejatinya tadi sebelum buka tapi karena waktunya mepet maka tausiahnya diundur setelah berbuka puasa oleh demikian mudah-mudahan tausiah ini tidak mengurangi mulainya walaupun mungkin bapak ibu sudah tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini karena berbagai macam aktivitas dan kesibukan, tapi kami tidak akan berlama-lama. Bapak-Ibu yang terhormati oleh Allah Taala, Alhamdulillah, nabrik ini mungkin kita bisa membuktikan secara nyata, secara real, bahwa bulan Ramadan itu memang benar-benar membawa keberkahan. Selama ini, kita hanya mendengar dari penceramah dari guru-guru, dari buya-buya, dari ustadz, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan maghrib ini bisa kita buktikan bersama. Ternyata benar-benar Ramadan itu bulan, bulan yang mengandung keberkahan. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena... Bulan Ramadan itu, secara singkat bisa disimpulkan yang pertama hadir untuk membangun kesalehan kita dalam beragama. Bisa kita buktikan dengan datangnya bulan Ramadan, awalnya orang tadi tidak punya peci, nyari peci. Batang beli pe, peci. Ya? Dengan datangnya bulan Ramadan, yang jarang-jarang ke masjid, yang jarang-jarang ke musola, langsung datang ke masjid, langsung datang ke musyola, ke musola. Bahkan bisa kita lihat, di awal-awal Ramadan, itu musolanya penuh. Masjidnya penuh. Bahkan ada yang salat di teras, di tangga, sedih penuhnya. Karena Ramadan hadir, membangun kesolehan kita beragama. Semakin kita tertarik, Termotivasi dengan datangnya Ramadan untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan mungkin kita solat kita ya di umum, -umum. bahkan jarang-jarang dapat sempat kita solat tapi setelah datangnya Ramadan kita memperhatikan ibadah solat kita bahkan kalau bisa di awal waktu kita solat lagi-lagi Ramadan datang membangun kesolehan kita dalam beragama dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita buktikan di dalam bulan Ramadan ini dalam kita beragama yang kedua Ramadan hadir Ramadan datang untuk membangun kesolehan sosial dan ini bisa kita buktikan pada negeri ini Bapak Ibu sekalian dengan datangnya ke Ramadan kita bisa menjalin silaturahmi maka banyak kita dengar dengan datangnya bulan berbagai institusi, berbagai pihak, berba berbagai kalangan, berbagai kelompok mengadakan acara buka bersama. Acara buka bersama ini tentu secara tidak langsung menjalin silaturahmi. Me. Ada buka bersama alumni sekolah, kampus dan sebagainya. Yang, yang sebelum datangnya bulan Ramadan tidak pernah ketemu tidak pernah ber ber berjumpa sehingga dengan acara buka bersama bisa bertemu berarti Ramadan datang membangun kesalahan sosial menjalin silaturah silaturah dan juga dengan datangnya Ramadan kita terbuka untuk membantu orang lain banyak kalangan, banyak kelompok banyak yang mengadakan kegiatan-kegiatan waktu -kegiatan sosial dampak ini tentu membangun kesolensers kita dengan sama yang lain. Maka nah, oleh karena itu Bapak sekalian, maka hari ini kita bisa lihat mungkin karena hadirnya Ramadan, maka acara kita pertemuan kita pada malam hari hari ini dalam bentuk untuk menjalin silaturahmi demi untuk mempererat persaudaraan yang kalah sama kita bisa terlaksana. Mungkin kalau tidak datangnya Ramadan, mungkin besar kemungkinan mungkin kita jarang ataupun susah untuk mengadakan acara seperti ini. Oleh karena itu sekalian, maka mudah-mudahan Ramadan datang mengajarkan kita berbagai hal keselamatan kita beragama. Ramadan datang mengajarkan kita bagaimana kita berkeselamatan kita dalam bersosial. Maka mudah-mudahan nanti setelah berakhirnya Ramadan kita tetap menjaga kita dalam beragama keselamatan kita beragama tetap berlanjut. Kita jaga ibadah kita. Kita perhatikan ibadah kita Karena kita sudah dididik selama dalam bulan Ramadan Yang kedua dengan datangnya Ramadan Kita dia dididik untuk kesadaran sosial Kita berbagi, kita peduli Dengan yang lain Maka mudah nanti dengan berakhirnya Ramadan Ketika kita dulu Ramadan Kita juga terbuka Kita juga tertarik Untuk bagaimana kita juga bisa Membantu yang lain Peduli dengan sesama Oleh karena itu sekalian Maka silaturahmi sangat penting kita lakukan dalam kita ke agama Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, siapa yang ingin panjangkan umurnya, dilapankan rezekinya, maka salah satu kiat yang diberikan oleh Nabi adalah, maka sambunglah silaturahmi. Maka kita berterima kasih pada pada perasaan yang pertama yang sudah menajam acara ini, acara silaturahmi ini untuk mempererat persaudaraan karena kalau dengan kita menjalin silaturahmi, Bapak Ibu sekalian, yang tidak saudara bagaikan saudara. Tapi kalau tidak dengan silaturahmi, walaupun saudara kandung, tapi jarang bersilaturahmi, maka bagaikan tidak saudara. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan acara kita ini mempererat jalinan silaturahmi antara sesama kita, antara unsur pemerintahan, masyarakat dunia lainnya, dan juga mempererat persaudaraan di antara sesama kita, dan sesama kita, sehingga kita dalam beragama, bermasyarakat hidup nyaman, tenang, aman sehingga tidak ada terjadi apa-apa di antara kita demikian yang bisa kami sampaikan mungkin mohon maaf dalam mana penyampaian ini ada hal-hal yang kurang pantas yang kurang pas dalam penyampaian kami kami mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatan ini berikan kepada kami dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Nurzuki yang telah mencapaikan tausiah dan ceramah agamanya. Semoga dengan ceramah dan itu dapat meningkatkan keimanan kita di sepanjang tahun sampai akhir hajiah. Baik selanjutnya sebelum saya tutup acara ini kami minta untuk Bapak Camat.